Hai hai hai Di tahun 2023 ini Ada banyak film yang akan tayang Dan telah dinantikan Genre yang beragam Mulai dari horor, Fantasi hingga drama romantis Hasil produksi dalam negeri maupun Hollywood Film Hollywood yang tayang di tahun 2023, banyak yang merupakan sekual dari film yang telah tayang. Banyak film-film ini ditunggu kelanjutannya seperti film Spider-Man, Ant-Man, The Marvels, Aquaman, John Wick, hingga Mission Impossible. Sementara untuk film produksi Indonesia, ada sederet film yang menarik seperti Mangku Chiwo, Anak Titipan Setan, hingga Puisi Cinta Yang Membunuh. Untuk lebih lengkapnya, berikut beberapa film yang akan tayang di tahun 2023 ini. Save... Spider-Man: Across the Spider-Verse. Ya, yeah, Spider-Man: Across the Spider-Verse merupakan film produksi Sony Pictures Entertainment yang akan tayang pada 2 Juni 2023 mendatang. Film ini merupakan kelanjutan dari Spider-Man: Into the Spider-Verse yang tayang pada 2018 lalu. Film yang disutradarai oleh Joe Kim Dos Santos, Camp Powers, Justin K. Thompson ini, ternyata juga mempunyai pengisi suara yaitu Sam Murray, Hailey Stanfield, Oscar Ishaq, Jaka Johnson, Issa dan Brian Tyree Henry. Film ini sendiri berkisah tentang kehidupan Miles Morales yang bertemu kembali dengan Gwen Stacy. Ia terlempar ke multiverse lain, tempat di mana para Spider-Man dari berbagai alam semesta hadir. Mereka memiliki musuh yang menjadi ancaman baru dan harus menyatukan kekuatan untuk melawannya. Namun bukannya saling bekerjasama, Miles malah harus berhadapan dengan para Spider-Man lainnya, dan karena itulah ia mencari kembali makna menjadi seorang pahlawan. Miles sendiri hanya ingin menyelamatkan orang banyak, terutama melindungi orang-orang yang ia cintai. Film ini membawa perjalanan baru untuk Miles setelah dipertemukan kembali dengan Gwen Namun, bagaimana kelanjutan kisah Miles? Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. The Marvels Film The Marvels merupakan film ke-31 dari Marvel Cinematic Universe atau MCU. Jalan cerita film The Marvels ini menjadi kelanjutan film Captain Marvel yang tayang pada 2019 lalu. Selain itu, juga melanjutkan serial berjudul Miss Marvel yang tayang tahun lalu. Ya, dalam film terbaru dari Marvel Studios ini, juga memiliki keterkaitan dengan film-film lainnya. Beberapa di antaranya seperti film Spider-Man No Way Home dan juga serial WandaVision. Seperti yang kita tahu, keduanya memperlihatkan karakter Monica Rambeau, begitu pula dengan film ini yang akan menunjukkan aksi Monica Rambeau sebagai salah satu karakter utamanya. Pada film Miss Marvel, Kamala Khan bertugas posisi dengan Captain Marvel. Hal ini terjadi karena ia tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan kekuatannya sendiri. Dalam sinopsis The Marvel, sepertinya tidak hanya Kapten Marvel dan Kamalakan saja yang akan bertukar posisi. Monica Rambeau juga akan bertukar posisi ketika kekuatannya kehilangan kendali. Mereka bergantung satu sama lain untuk bisa menstabilkan kekuatan. Bila ada masalah atau kekacauan yang muncul, mereka bekerjasama dan menggabungkan kekuatan. Pada akhirnya, kita akan menemukan hal baru dalam film ini, yaitu munculnya seorang pangeran yang berasal dari planet Alatna, dan pangeran tersebut bernama Yande Alatna. The Little Mermaid Ya, anak bungsu dari putri Raja Triton, Ariel, adalah putri duyung muda yang cantik dan bersemangat yang haus akan petualangan. Kerinduan untuk mengetahui lebih banyak tentang dunia di luar laut membuat Ariel mengunjungi permukaan dan jatuh cinta pada pangeran Erik yang gagah. Setelah mengikuti kata hatinya, dia membuat kesepakatan dengan penyihir laut jahat, Ursula, untuk mengalami kehidupan di darat. Kira-kira, kesepakatannya apa ya? You live in that world you a human John Wick Capture 4 Ya, yeah, John Wick Capture 4 atau disebut juga John Wick 4 Adalah sebuah film aksi bercampur neo-noir asal Amerika Film ini merupakan lanjutan dari John Wick, Capture 3, pada belum 2019 Serta bagian keempat dalam seri film John Wick John Wick 4 sendiri masih berfokus pada santoku utama yaitu John Wick Seorang pria dingin yang memiliki masa lalu gelap Sewaktu muda, ia yang merupakan anak yatim piatu Dibawa oleh seorang mafia Rusia dan dibesarkan sebagai seorang pembunuh bayaran, ia pun menjadi orang yang sangat kejam sehingga orang-orang di sekitarnya merasa hormat dan takut kepadanya. John Wick 4 akan melanjutkan jalan cerita film sebelumnya dan film ini sepertinya akan mengeksplorasi organisasi The Hype Table lebih dalam lagi. Kisahnya pun akan berpusat pada penggabungan antara kekuatan John Wick dan Bowery King. Untuk membalas dendam bersama terhadap High Table. Sing Sing Guardian of the Galaxy Vol. 3. Ya, Guardian of the Galaxy Vol. 3 pastinya sangat seru untuk kalian yang menyukai trilogi Guardian of the Galaxy ini. Film Marvel Cinematic Universe ini juga menjadi penutup dalam trilogi Guardian of the Galaxy. Karena itu pastinya akan sangat menarik untuk menunggu film yang satu ini, untuk melihat bagaimana akhir ceritanya. Marvel Cinematic Universe sendiri sudah mengumumkan bahwa film ini akan tayang pada 5 Mei 2023 di Amerika. Sedangkan di Indonesia sendiri, cara waktu tayangnya biasanya tidak akan terlalu lama. Selain itu, ternyata James Gunn kembali menyutradarai film ini dengan naskah yang merupakan hasil garapannya. Dengan ini, bisa kita duga bahwa film ketiga akan sama kerennya dengan dua film sebelumnya. Film ketiga ini akan melanjutkan kisah petualangan Star-Lord dan teman-temannya di galaksi Marvel. Nah sob, selain itu, film ini juga melanjutkan kisah para Guardian setelah kemunculannya di Avengers Endgame. Dalam acara SDCC 2022, Marvel Studios telah merilis sinopsis lengkap dari film ini. Film yang akan menceritakan bagaimana kisah Star-Lord yang masih selalu merasa kehilangan Gamora. Namun, di tengah kesedihannya, Star-Lord harus mengumpulkan timnya, yakni untuk melindungi alam semesta. Pada waktu yang bersamaan, mereka juga harus melindungi diri mereka sendiri. Mereka juga harus menyelesaikan misi yang sama sekali tidak mudah.